kasih apa kasih kita pencerahan dong mengenai uh, pembukaan umroh Indonesia yeah. karena banyak simpang siur di masyarakat yeah. mengenai bahwa umroh Indonesia itu sudah dimulai padahal kan belum kasihan kita dong penyelenggara Pak Dir yeah. Dikejar-kejar jamaah, diminta duit balik lagi Pak Dir kasihan saya kan Pak Dir <tuk> iya dong kasih penjelasan dong Pak Dir <tuk> oh, Pak Direktur Pembina Umroh oh, Pak Direktur Pembina Umroh dan Haji, Haji. Khusus dan Haji, Pak Haji Nur Udus, Pak Haji Nur Arifin tolong Pak, ya, pencerahan ya Baik. Pak ya. Jadi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memang sudah menerbitkan surat edaran nomor 421214038 tanggal 15 Juli 1442 Hijriah atau 25 Juli 2021 yang menyatakan bahwa per satu Muharam 1443 Hijriah atau 10 Agustus 2021 umroh dibuka dengan syarat yang pertama adalah telah vaksin lengkap dengan vaksin diakui oleh Arab Saudi okay. yaitu teraja Pfizer, Pfizer Johnson Johnson dan Moderna. Sinovac harus. Nah, kenapa dikatakan uh, vaksin lengkap? Okay. Karena di situ sudah lengkap. Okay. Nah. Kemudian moderna dua, dua kali. Nah, kalau menggunakan vaksin Sinovac Sinopharm, awalnya belum dibahas. Tapi kemudian kita telah melakukan pendekatan dengan Saudi. Dan setelah WHO PBB menyatakan Sinovac Sinopharm diterima diakui WHO, maka Saudi kemudian mengakui. Tetapi Saudi minta dihentikan di puster, itu artinya dipicu atau divaksin sekali lagi dari salah satu jenis dari empat paksinya okay. Menteri Kesehatan RI mm -hmm. tidak setuju dengan kerjakan itu oh, okay. maka mengeks lobby dengan Saudi okay. tolong sinovaksin form diterima tapi jangan dipuster okay. kenapa okay. karena Rakyat Indonesia saat ini yang sudah vaksin baru 31 persen, hmm. yang belum vaksin berarti ada 69 persen. persen. Okay. Artinya mayoritas rakyat Indonesia belum divaksin. Okay. Akan melukai rasa keadilan kalau mayoritas rakyat Indonesia belum divaksin. Kok ada sebagian kecil mau divaksin tiga kali? No. Okay. Permasalahannya bukan bisa bayar atau tidak bisa membayar tapi ketersediaan vaksin itu terbatas oh begitu nah maka Menkes terus lobby ke Saudi tolong Sinovac, Sinovac diterima tapi jangan di booster. Oh, okay. ada tanda-tanda saat ini Saudi sudah setuju amin, tanpa diantar, Alhamdulillah tapi mau di karantina oh nah, Bapak Menkes oh. melobi lagi dua, tolong tidak di booster dan jangan di mm -hmm. kenapa? kalau sudah diakui oleh PBB oleh WHO, lembaga internasional mestinya ya derajatnya sama nggak usah ada tambahan-tambahan lagi nah, ada perlakuan karantina dan sebagainya maka saat ini hampir final Menteri Kesehatan melabui Saudi agar Sinovac-Sinovac tidak, tidak di dan tidak dikarantina mohon doanya segera ada keputusan final begitu final ini nanti langsung otomatis paket umur dibuka langsung aturan dan juga akan keluar oh, okay. jadi saat ini kalau kita nekat ke tanah justru nanti bisa terlantar kenapa? karena KJRI sana mengatakan jangan dulu karena belum ada pisahnya oh, iya. kalau berangkat sekarang tanpa visa umroh bisa terlantar okay. nah kasihan jadi masalah bisa Saudi. Okay. terima kasih terima kasih ya Pak Dir jadi uh... Saya tambahkan sedikit yeah. mungkin supaya uh, mendengar langsung dari Pak Dirvina yeah. bahwa sampai saat ini detik ini belum ada keberangkatan umroh dari Indonesia. Belum. Oh. Belum. Oke okay, oke. Okay. Baik. Jadi kepada para jamaah mohon bisa di ini detik ini belum ada keberangkatan umroh dari Indonesia. Belum. Oh. Belum. Oke okay, oke. Okay. Baik. Jadi kepada para jamaah mohon bisa dimengerti mohon bersabar. Dan mohon doanya, mudah-mudahan upaya yang sedang dilakukan pemerintah bisa membuahkan hasil, Amin. bisa menjadi kemanfaat dan masalah kita bersama, Amin. dan kita bisa segera berangkat umroh. Amin. Terima kasih Pak Dir. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.